dalam alat memperolehkan Piala Bupati Kapka Put Penda Landak yang ke-23 hmm, dan untuk semua peserta tiket eh, untuk ini pendaftaran kita-kita undi Jadi, kami sudah menyediakan satu unit sepeda motor satu unit kereta dan hadiah-hadiah menarik lainnya. untuk sepeda motor itu kami disponsori oleh Albar, BPW Albar. terus yang untuk kereta kami disponsori oleh uh, Bank Rakyat Indonesia (BRI). Kabarnya bang. Um, ini, ini, ini, ini, ini. Oh, untuk pelembahan ini kita siapkan 14 kelas kelas apa nah, kelas A murai batu sama ser terus untuk B ada murai batu kacer juga lovebird kenari dan C juga sama dengan yang B Kita pandemi, ini, kita tidak pernah menyelenggarakan. Jadi, kita vakum sekitar dua tahunan. Baru sekarang, ya setelah pandemi sudah mulai lega, baru kita bisa berani untuk apa, mengadakan lomba bupati cup yang keempat. Mestinya sekarang sudah bupati cup yang keenam. Jadi, dua tahun terakhir kita tidak melaksanakan karena pandemi COVID-19. Ya pandemi segera berakhir, dan kita bisa uh, ini, mengadakan event lebih meriah lagi, lebih ramai lagi, dan uh, apa, ekonomi kerakyatan melalui uh, apa, burung berkicau ini juga bisa terangkat. Nah, ini, saya, Dr. Elvina Zora, uh, spesialis penyidik dalam, sebagai ketua panitia acara ini.